Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk ukuran angin depan, kalo saya pakai ukuran 30 untuk ban depan. Untuk ukuran belakang biasanya saya pakai ukuran tekanan angin di tiga lima. Tadi ukuran angin ban mobil kalau saya bisa pakai depan 30 belakang 35 tekanan angin